Informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, persahabat sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini, alhamdulillah, para ya tinggal satu hari lagi, tepatnya besok, kita akan bersama-sama menyaksikan acara spesial "Munduh Mantu Lesti dan Rizki Gilar kita tunggu pertama persahabat ada pernyataan dari Bapak Daniel Soal acara ngundum mantu persahabat ya Tentu untuk acara tidak jadi di Kota Medan dan di Palembang juga persahabat ya Dikarenakan tentunya PPKM masih berlanjut Dan tentu untuk acara tempat lokasi ngundum mantu dilaksanakan di Kota Bandung Sudah fix persahabat ya doakan yang terbaik Mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan Dan tentunya semuanya diberikan kelancaran Amin Ya robbal alamin Unggahan ini diposting Atau direpost kembali oleh akun Lesti Bilar underscore ofisial Ada kalimat question yang dituliskan Papa Daniel ungkap alasan gelar acara Ngunduh Mantu di Bandung Sudah tentunya disampaikan oleh Papa Daniel Acara Gongulu Mantu tidak jadi di Kota Medan dan di Palembang dikarenakan ppkm masih berlanjut. Nah kita lihat persahabat ya. Ada sebuah komentar yang diberikan dari postingan tersebut. Salah satunya dari akun Ida Anuska Sipok mengatakan bisa dijadikan sejarah nanti karena cucunya Bilar dan Lesti nantinya kalau pernikahan ibunya dan bapaknya penuh dengan perjuangan karena adanya ppkm. Masya Allah persahabat ya. Memang luar biasa perjuangan dari Leslar. Mudah-mudahan, tentunya membuahkan hasil yang luar biasa terbaik. Dan selanjutnya, kita lihat persahabat ada unggahan dari ayah Kejora. Ini unggahan semalam, persahabat ya, kita lihat ada sebuah kalimat. Postingan juga yang dituliskan lewat caption: "Bismillah, semoga lancar." Amin. Itulah yang diungkapkan oleh Kejora. Dalam posting foto pribadinya, persahabat ya, masya Allah, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan tentunya kita lihat untuk lokasinya di situ di Kota Bandung persahabat ya, wow ternyata Ayah Kejora sudah ada di Kota Bandung persahabat ya, masya Allah mudah-mudahan semuanya sehat semuanya dilancarkan. Dan kita lihat juga persahabat ya unggahan terbaru Ayah Kejora di sini memposting sebuah postingan tentunya bersama Direktur Nasri Kejora ini 40 menit yang lalu persahabat ya di dan ada kalimat ketsen juga yang dituliskan, semoga Allah selalu melindungimu dan memberi umur panjang serta kesehatan. Amin. Itulah. Doa yang terbaik dan tulus diberikan dari sang ayah untuk sang anak tercinta, sang kejora kita. Dan berikutnya, kita lihat persahabat yang diunggah nih, guys. ayah kejora, wah wow, ternyata sudah sampai di Bandung. Persahabatan ya, semalam juga nih, tentunya ayah kejora mampir di rumah makan Sangkan Hurib dua pun, surat persahabatan ya, bersama keluarga besar. Terlihat ada ready juga persahabat ya yang sudah siap tentunya di acara spesial ngunuh bantu. Tentunya ini sedang makan bersama keluarga besar luar biasa. Tentunya Alhamdulillah keluarga masih diberi kesehatan dan mudah-mudahan sehat dan bahagia terus persahabat yang selalu doakan yang terbaik. Sebagai fans sejati tentunya harus mendukung, mendoakan, mensupport yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat. Di sini ada sebuah ungan spesial banget ya Semalam juga persahabatnya diunggah di ig-nya kakak Bilar nih Mengunggah sebuah postingan video istri tercintanya persahabat ya Masya Allah cantik banget ya Dede Elasti Kincora sedang makan coklat Tentunya luar biasa membuat kita bahagia aja nih Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Masya Allah persahabat ya Tentunya imut dan menggemaskan kita lihat di sini banyak sekali komentar yang diberikan dari akun idara7048 mengatakan adanya junior nanti seperti saudara dengan bundanya gemes tuh bersabarlah ya doakan saja secepatnya mudah-mudahan mereka mendapatkan momongan tentunya Leslar Junior dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Rintis Alaskor Indriana Mengatakan, ya ampun, dedek mukamu dari dulu kok imut-imut kayak anak SD Pantesan bilar gemes mulu, Masya Allah Luar biasa mempersahabat ya Membuat gemes tentunya Dedek alas kejora, Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Berikutnya juga kita lihat sinar sebuah unggahan persahabat ya Wawancara nih dengan kakak Bilan semalam juga Diunggah di akun kuning not Tentunya wawancara ini mempertanyakan Untuk semua acara Ini ngutang enggak kata wawannya persahabat ya Dengan tegas kakak bilang menyampaikan Kakak itu persahabatnya prinsipnya Tentunya tidak riba tidak kredit dan tidak menghutang persahabat ya Dan itu adalah salah satu kunci kenapa rezekinya lancar dan kakak mau istiqomah soal itu Itu jelas persahabat ya yang disampaikan oleh kakak bila Ini Masya Allah banget suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan untuk kita semua para fans Bahwa Rizky Bilar ada seorang sosok inspirasi untuk kita semua Diunggah atau di kembali oleh aku Sendal Putih Hanas Skor Bilar Kalimat Gibson pun dituliskan, masya Allah, maaf ya idola aku emang hanya orang biasa, tapi prinsip hidupnya nggak main-main. inilah kenapa sih kakak rezekinya lancar dan banyak doa baik yang dikabulin Allah? Ya salah satunya karena noriba, Wawan salah info kali, apa nggak kena mental abis nanya begitu? <laughs> Langsung dipatahkan saja pertanyaan Wawan. Cara. Dengan kekabilan persahabat ya Dengan sebuah jawaban yang sangat luar biasa No riba, no kredit no hutan Itulah tegas KK Rizky bilang Dan berikutnya juga kita lihat tersahabat ada unggahan spesial Ini tentunya unggahan terbaru juga Persahabat yang kita dapatkan Bahwa si kuning Tentunya si kuning milik Rizky Bilar masalahnya sudah sampai di kota Bandung duluan nih Masya Allah ini akan menghantarkan di acara ngunduh mantu juga persahabatnya spesial seperti di acara tasyakuran pernikahan doakan yang terbaik untuk kelancaran acara ngunduh mantu Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya juga persahabatnya daungan spesial juga yang kita dapatkan diunggah akun Reina Melia Putri lesla konleslah persahabatnya juga semalam bersahabat ya Leslar tim juga ini tentunya mengadakan syuting bersahabat ya buat cinta abadi Leslar setiap hari minggu Masya Allah semangat terus sampai malam pokoknya syutingnya didoakan selalu terbaik dari fans untuk semua kelancaran apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita dan berikutnya di sini ada info penting juga untuk kita semua Bahwa nanti hari ini Sore tepatnya persahabat jam 5 Akan ada live di Lazada Ada kakak Bilar persahabat ya Masya Allah Ada papacimori di Lazada persahabat ya Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia Yang diberikan oleh kakak Rizky Bilar Tetap stay tune dan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih